jangan, -jangan. Eh. Diga, anu dong, tiga opening dong. Halo guys, halo mm. aku. Mm. aku. Halo guys, kita akan tampil sekali lagi di acara uh, PLFM ulang tahun disnatalis PLFM yang ke-31. Uh, Lanjutkan aja di YouTube channelnya. Faisal Oke okay. Dan nanti ada penampilan dari Mas Faisal Oke okay. Dari The Mu'min Official jangan lupa di subscribe yeah. Di subscribe juga The Official sama di follow di Instagramnya Oke okay? Oke okay. Baik Yo, Yo. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <laughs> Kita sebagai seorang muslim harus kita menjadi toladan yang baik bagi semua muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya orang adalah orang yang terbaik, berguna dan berjasa kepada semua orang. Salam. Oke. Aku guys. Polinema mah. Hah? Yusy, Yusy, Yusy. Krek, Rido Khalifah. Halo. Ibu Rido. Andi Walisada Tegar Sondo, Tegar Sondo. Wali Wali Sada ini Wali Sada krik krik krik krik krik krik hai, hey, welcome to main youtube channel wuwez wuwez oh, yes. masih oke Toko ya alamatnya nganu 8B 8B udah pak Rido halo yaa semoga sukses, amin Potong kok <laughs> Potong nih Rito. bakal ada yang beda di back my channel. yang baru ini apa lagi namanya kenapa? Kenapa? nama Dengit ya Oke, okay. mungkin bisa ditanya-tanya dulu nih Wah, ada ceweknya nih Aduh, kalau ada apa sendisium nih tanya yang bila Mas, mas, nih yang beng doktor nih Nama jauh Benar kan nih, nama banknya The Mugmin Official Iya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih semangat Iya, kalau nanti saya minta maju, silakan maju ya Kita nyanyi bareng barang, -barang. Kita ambiar bareng-bareng, kita senang bareng, bareng Jadi kita di sini benar Namanya adalah The Official Jadi nanti kalian bisa Bye. Bye. Bye. Dong, seberang apa? Seberang <tuk> ngomong-ngomong, seberang. Uh, hai, nama teman teman -teman ya. temannya, nama temannya Mas Faiz. <tuk> ya, di sini menutup nah, pantau. Iya, ngomong sebelahnya, ya sembarangan. Loh, uh, terima kasih sudah <tuk> <juga tuk> menonton videonya dari YouTube channelnya Mas Faiz. See you, oke. Okay. See you next time. Mas, ngomong sembarang Mas. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> sukses terus, <tuk> <tuk> siap. <tuk> <tuk> <tuk>